Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan fitur zoom di Nintendo Switch ya Kalau kalian tahu juga sih ya di PS4 ada fitur yang namanya zoom dan di Nintendo Switch pun ada yang namanya fitur zoom gitu Dan uh, seperti namanya zoom ini untuk ngezoom gitu jadi untuk ngedeketin gitu yang mungkin kayak kalau kalian misalnya fokus terhadap suatu objek di satu game gitu bisa dan uh, kalian bisa ke sistem setting untuk um, mengaktifkannya dan kalian cukup cari ke sistem Dan uh, kalian cukup ke yang bawah ini gitu ya Bawah terus sampai muncul yang namanya zoom gitu ya di sekitar sini lah ya Dan uh, di sini kita akan pencet A atau mungkin uh, bulat ya kalau di tombol PS gitu dan uh, di sini akan ada keterangannya. You can zoom in by pressing home twice quickly. Jadi dengan kita pencet tombol home dua kali gitu, yang di bawah analog kanan gitu, kayak cukup klik dua kali aja dan kalian bisa ngezoom kayak gitu. Dan untuk uh, Y itu adalah kotak ya, yaitu adalah kotak untuk dimundurin gitu. Dan X itu adalah segitiga atau Y ya, kalau di Xbox dan Y itu adalah X gitu untuk di Xbox. Jadi agak sedikit pusing juga sih memang. <laughs> Dan sini kalian bisa uh, ngezoom gitu ya dan kalian bisa ya kalian bisa zoom in dan zoom out gitu dan untuk uh, di lock atau mungkin dikunci dengan kalian tidak bisa ngezoom in atau zoom out kalian klik lagi sekali untuk yang tombol home-nya dan kalian nggak bisa uh, ngedeketin atau ngejauhin gitu ya dan uh, di sini kita akan langsung saja mungkin di sini kita akan coba gitu ya, di game gitu kita akan pencet dua kali dulu untuk uh, cancel gitu ya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke gamenya ya, dan sini kita bisa pencet tombol home dua kali gitu. Dan sini kita bisa zoom, misalnya kayak begini mungkin kalau kalian misalnya ada puzzle atau ya kalian tahu lah bisa dipakai buat apa ya kalau di game Dead or Alive mungkin. Atau ya Tekken, ya kalau Tekken nggak sih, nggak terlalu dipakai ya, kayaknya sih Dead or Alive ya. Ya kalau kalian tahu yang saya maksud, ya udahlah gitu ya, lupakan aja lah, nggak usah diinget-inget. Dan itu adalah fungsinya gitu ya, jadi kalian bisa ngezoom gitu, kalian bisa ngezoom. Mungkin tempat yang jauh, atau mungkin kalau ada puzzle biasanya, tapi nggak pernah saya pakai sih, karena ya nggak rame gitu. Kalau bisa di-zoom, cuman kalau kalian mau pakai zoom, ya silahkan gitu ya, fitur zoom. Dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan ya, uh, untuk fitur zoom ini banyak banget gitu kegunaannya, ya. Salah satunya adalah untuk um, memaksimalkan experience dari game Red or life mungkin ya. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye.